Ini video untuk kau. Iyo, untuk kau yang masih galak terlalu cemburu. Aku tahu cemburu itu tanda cinta. Aku tahu juga kalau kau cinta mati dengan aku. <klik> Tapi jangan berlebihan, ngerti gak? No god, please no no. Giliran uang nak pergi Kau siru melarang-larang Panjang tanyuan Sampai tolong aku nak pergi Dengan kawan-kawan aku Nggak boleh keluaran dengan lawan jenis Nggak boleh keluar selain dengan kau Kau kepo iga seluruh cetan aku Yang ada di IG Di Facebook Di Line Seluruh sosmed aku Kau pegang galau. Kau nih pacar aku apa pesai pulpep cuman ngatur pasar kok kau lebay? awal awal aku merasa biasa oh mungkin ini memang bukti cinta kok aku cuman lama-lama aku stress ngerti enggak kau nih aku ditekan cewekan dengan kau bukannya disenang malah jadi sesak banyak pikiran kawan aku habis hidup aku cuman dengan kau bay lingkungan aku kecil sempet pergaulan lantak ke kau kau pikir aku seneng, ha kau pikir aku tambah cinta dengan kau tidak dah, tambah bosen lagi aduh Kau udah usah ngancem-ngancem eh, jadilah selama ini aku nahan hati dengan kau Laku pakso ke cintos setengah mati dengan kau eh? Tapi gak pacar. rasu cinta aku kalah dengan rasu terkekang yang kau ciptake Aku nih bebas, bukan tahanan yang dipenjara. Kau tuh pacar aku, bukan penjago lapas yang selalu ngatur hidup aku Dengar kau weh, wong tuaku pedak pernah ngebatasi aku sejak ini Kau nak lebih ke wong tuaku? Kau siapa? Ingat kau, dalam menjalani hubungan yang harmonis dan bahagia yang diperluka tuh bukan cuman cinta baik Tapi rasa saling percaya Antara kau dengan aku Itu yang jadi kunci Sepahit apapun kenangan masa lalu kau Ingatlah Kalau aku beda dengan uang Yang ninggalin kau di masa lalu kau Tolong berubah Mulailah kau kenali lingkungan aku Mulailah kau kenali kawan-kawan aku Nemrong dengan keluarga aku Mereka tuh gak seburuk yang cak kokiro Dan lagian ya eh, Terlalu cemburu itu gak bagus untuk kesehatan kau Jangan ulangi lagi ya Bye